Agak makan, ikannya. <SILENCIO> Ini oh, makan ini. Cati ini, langsung digoreng Tidak di black <tik> melom, melom, melom, melom Melom Kecil, kecil, kecil depan saya itu tempat pemakaman umum, berdatangan, tak ada. Salah. pancing gunungan singo joyo mantap ikannya melem kecil-kecil tapi mantap mantap mantap yuk lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut makan tuh Hai, helm, helm, helm, helm, helm, helm, helm, helm, helm, helm, helm, dapat lagi Hai, dalam lumayan besar ini, lumayan besar ini, hai, kecil kecil ini ikannya kan kecil, so, kalau pakai lumut biasanya makan besar besar, so kalau airnya kecil, airnya kecil bening, ya gini, nah, buah anggur, buah anggur. Halo, halo. Dapat lagi, dapat lagi. Oh, anak saya itu pada nusul anak saya. Orang nangkono kan anak sisan, molan sisan kan orang lengik. apa dia menjadi menghenti? Adi ini konversi, Adi ini sedih. Hah? Yo yo yo. apa Eh, lo, Dip Anak-anak-anak Anak-anak eh, Anak-anak eh.